Oke, okay, jumpa kembali dengan kami. Kami akan memberikan sedikit caranya memperbaiki keran otomatis biasanya digunakan di apa namanya, di bak mandi atau di belum, atau di toren, tempat penampungan air. Seperti ini, pada air kecil sekali, kecil sekali kita akan memperbaiki biar lebih besar keluarnya. Kita harus membersihkan di bagian dalam. Sebetulnya, keran ini ya sudah kita bersihkan berapa kali? tapi enggak lama terjadi kecil-kecil lagi ya kecil kembali kita akan mengupdate ya untuk biar tidak sering membersihkan pada bagian keran kita buka untuk kerannya dan kita bersihkan dan nanti kita update biar tidak kembali kecil sekali ya tidak kembali kecil untuk airnya kita buka dulu seperti ini bisa diperhatikan untuk rekan-rekan sebetulnya mudah ya kita tidak nanti kita tidak usah sering membersihkan kita akan update biar lebih stabil di bagian tekanan udara atau tekanan balik Oke, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan. Oke, okay, di bagian ini ada per dan juga ada katup ya. Katup untuk me memberi sistem untuk tekanan biar tidak airnya keluar atau untuk menutup ya. Menutup otomatisnya ini ada karet dan plastik. Bundar kita harus mengecek pada bagian ini kita berhati-hati untuk pelepasan pada bagian karet ini karena jangan sampai sobek dan diperhatikan ada lubang ya ada dua lubang ada dua lubang nanti kita bersihkan seperti ini perhatikan ada lubangnya yang kecil sekali ya terjadi buntu pada bagian untuk penutup keran ya dia, sistemnya dia tekanannya dia menutup dari tekanannya sendiri ya oke kita akan mencoba membersihkan seperti ini terlihat sudah bolong ya tapi percuma ya nanti suatu saat ya enggak lama biasanya dia butuh kembali Oke okay, kita akan mencoba membesarkan ya membesarkan sedikit untuk lubangnya nanti biar tidak sering kita membersihkan padahal ini keren belum lama kita bersihkan antaranya seminggu dua minggu airnya kecil kembali Oke okay, seperti ini ya kita bersihkan untuk lubang-lubangnya nanti kita akan besarkan untuk lubang biar tidak cepat kotor atau cepat buntu kembali pada bagian plastik ini oke okay sangat kecil ya, karena kalau terlalu kecil ini kemungkinan kotoran nanti bisa kembali menyumpal ya istilahnya, oke okay. Oke, okay, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan, bolongannya cukup lumayan ya Satu mili kita bolong Nanti kita akan kembali pasang Bisa Bisa di, diperhatikan untuk rekan-rekan Dan nanti kita akan mencoba untuk hasilnya pada keran otomatis ini yang sudah kita bolong, di mana memang lancar atau tidak. Oke, bisa kita lanjutkan untuk pemasangan pada bagian keran, atau kita kembali merakit kembali. Oke, kita siapkan bur ya. mata Matabur kecil ya, mata matabur kecil yang paling kecil kalau bisa. Biasanya digunakan untuk mengebur PCB. Orang, enggak, oh, enggak salah. Yang paling kecil tidak tahu ya, pokoknya satu mili lah. Antaranya satu mili. Kita gurkan di bagian posisi ini. Kita berbesarkan ya untuk bolongannya biar biar tidak terjadi kotor kembali nanti kotornya bisa lewat tidak menyumbal di bagian bolongan ini Oke terima kasih untuk perhatian yang sudah mengikuti dan mengejar video kami